Yaolah keadaan saat ini Kota Palu Pukul 18.03 Terjadi gempa yang sangat kencang Ini keadaan di Perempatan Lampu Merah Soekarno-Hatta Tombol Tutu. Ya ini kita rasa masih goyang Ini para pengendara motor yang jatuh warga kondisi kios ini macet kondisi saat ini di atas ini macet ya macet macet oh motor saya Ini abu Abu berasal dari Ya Allah Ya Rabbi bang, ini lokasi Sukarno Hatta, yang listrik, wuduh, nggak ketahuan, ada apa? Maju-maju